Wow, wow, wow, wow. Wah, ada mainan kotor ini teman-teman. Wah, kotor sekali ya. Wah, mana yang lain ya teman-teman ya. Ada mainan lagi nggak ya? Eh, hey, teman-teman kita cari teman-teman. Oke teman-teman, sebelum lanjut jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya teman-teman. Oke, terima kasih. wow, wow, wow. Wah, wow. Wah, ini apa teman-teman ini sepertinya mainan teman-teman wow mainannya banyak teman-teman tapi mainannya kotor ya wow wah, wah, wah, wah, wah. wah sepertinya ini mainannya keren-keren loh teman-teman wow mantul mantap betul oke teman-teman kita jadi satu sama yang ini mainan yang besar ini teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan bersihkan mainan ini ya teman-teman. Wah, kotornya. Wow, wow, ada air teman-teman. Wah, airnya mantul, mantap betul. Mobil truk sampah, teman-teman. wow motor balap Wow, mobil pemadam kebakaran teman-teman Truk tangki teman-teman. Yes. <laughs> mata teman Gredder teman-teman Wow zebra teman-teman Wow, kereta api